Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku ya Elgin Herlina Di video kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku nih Seperti biasa Aku mau beres-beres rumah Pertama-tama tadi Aku udah beresin kamar depan ya teman-teman Lanjut Ke ruangan TV ini Aku tuh emang Uh, tidurnya tuh suka di depan tv ini ya teman-teman biar enggak sepi gitu kalau di kamar tuh tv rusak gitu uh, oh iya yeah, teman-teman apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin lanjut ke video ya teman-teman aku lap-lap ini ya lemari tv nya lanjut ke kulkas lanjut maksudnya ke kipas lanjut ke ruangan ini ya teman-teman ini tuh tempat perkakas pas suami di sini tuh suka berantakan banget ya e, padahal ini tuh ruang tamu gitu tapi aku bingung gitu ya rumahku tuh belum ada kursi gitu Jadi ya masih seperti ini ya teman-teman Aku bingung juga mau mindahin kemana Lanjut aku mau nyapu-nyapu kamar depan ya teman-teman Setelah nyapu-nyapu depan aku Maksudnya kamar depan lanjut ke ruangan tamu Oh ya teman-teman udah pada beres-beres belum? Ayo semangat ya beres-beres rumahnya jangan males-malesan Biar rumah kita tetap bersih jauh dari debu ya teman-teman Walau sudah disapu tiap hari Debu-debu tuh pasti akan datang lagi-datang lagi, datang lagi. jangan lupa kolong-kolongnya juga ya teman-teman karena disitu tuh uh, yang sering banget uh, banyak debunya karena jar jarang kesapuin gitu ya kadang-kadang kalau lagi nggak benar-benar tuh yang di kolong-kolong tuh suka kelewat gitu dan ini ya teman-teman lihat banyak sekali debunya ini tuh aku tuh ya hampir tiap hari ya beres-beres rumah tapi tetep aja debu-debu tuh banyak dan ini Alhamdulillah ya udah pada udah beresnya punya lanjut aku mau pel teman-teman ya, teman-teman semua uh, kalau untuk so clean lantai atau pewangi lantai kalian tuh teman-teman suka wangi apa kalau aku tuh lebih suka wangi serai gitu ya teman-teman lebih seger gitu wanginya dan ini udah hampir beres ya teman-teman ngepelnya tadi udah ngepel kamar ngepel depan ini ngepel dekat tangga jangan lupa kolong-kolongnya juga ya harus diempel lanjut ke ruang TV ngepelnya ya temen-temen oh iya temen-temen sebentar lagi uh, malam tahun baru gitu ya temen-temen pada kemana nih acara tahun barunya uh, bisa tulis di kolom komentarnya ya kalau aku sih di rumah aja ya temen-temen kumpul sama keluarga paling bakar-bakar ayam atau jagung gitu oke okay, alhamdulillah ini udah beres ngepelnya dan ini keadaan rumahku alhamdulillah udah rapi lanjut aku mau bikin goreng pisang ini adalah bahan-bahannya ya. Ada pisang goreng, teri pisang nangka terigu, pewarna makanan sama gula pasir Aku mau bikin sarapan pisang goreng aja, ya, teman-teman. Uh, untuk masaknya, untuk menu makan siang, aku masaknya nanti siang aja. Dan ini, aku lagi ngadonin si terigu sama gula pasir. Aku tuh ngadoninnya hmm, pakai terigu gula pasir sama pewarna dan aku suka pakai air dingin gitu ya teman-teman biar si uh, goreng pisangnya itu riuk gitu lanjut ini aku aduk-aduk ya teman-teman lanjut aku mau kupasin dulu si pisangnya oh, ya teman-teman jangan tolong bantu channel aku ya teman-teman dengan cara like comment and subscribe nya ya teman-teman karena uh, like itu sangat berarti banget ya untuk para youtuber pemula uh, jangan usahakan juga nontonnya full durasi ya teman-teman kalau enggak full durasi bisa Uh, setengahnya gitu, uh, biar direkomendasikan oleh YouTube. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, aku mau goreng pisangnya ya, teman-teman. Tadi minyaknya udah panas gitu. Lanjut, aku mau masukin si pisangnya, dan ini tuh warnanya udah cantik banget ya. siapa nih yang suka sama pisang goreng aku tuh hampir tiap hari ya teman-teman bikin pisang goreng kalau lagi ada pas suami karena beliau suka banget ya sama pisang goreng untuk menu sarapan jadi pas suami itu jarang banget ya sarapan atau makan nasi pagi-pagi jadi aku juga suka ikutan gitu ya teman-teman kalau makan nasi itu suka siang gitu. Nah ini alhamdulillah udah mateng pisang gorengnya. Aku mau angkatin. dan ini warnanya cantik banget ya teman-teman alhamdulillah pisang gorengnya udah beres dan rasanya juga pasti enak banget oke sampai di sini dulu ya untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe-nya ya, teman-teman. Bye-bye.